dan karena saya mengerti saya yang mengerti Islam itu kudu percaya hukum karena ilmu saya percaya saya saya akan mengerti ini saya akan mengerti saya akan kasus-kasus yang alim, saya gak tahu yang saya ingin alim. keyakinan bumi bulat-bulat saya -bulat, akan mengerti keyakinan modern bumi bulat-bulat sekarang kalau bulat-bulat orang di Texas di Texas Amerika yang kabah pas di bawah Faham ya? Itu solatnya madhep mulo entah madhep ngetan. Apa ngalor apa ngidul wong padha. Hmm. jarak rubuk, ini falaku rubuk. jarak wetan kulon lor kidul ku rubuk. seperempat, Sausai seperempat gak ono jarak. misalnya bulat-bulat lah. Bulat-bulat terus tak ban ningisor Kira-kira kan ngalor yato, ngetan yato, kok lo nak rubuh kan keto? Gitu, Misale, ya kan sama kan? Lo nak rubuh a keto, keto yang wetani kulone Tapi nak santas. Itu saya Muhammad pernah ditanya, kifaya sayyid tu solif Texas. Maksudnya, ini nak di sana anak sholat Texas madu di. Jadi ngulon joleh ngetanjoleh, tapi aku madu ngetanjen. Jadi itu jadi guyonan ulama. <shriek> lu umpomoh gitu nuruti ilmu, nuruti ilmu madep, maksudnya nuruti ilmu sing jernih madep. Meng Indonesia salat madep kita oleh. No Pada akhirnya kan sampai juga. lahirnya heran batar. Dan Nabi bilat-bilat yang madep dia, gerasaara kan. <shriek> <shriek> sampai juga kan. <shriek> Langgok madep ngalor ya, ngono alasane <shriek> Sampai juga kan. Wahai wahai jangan kepe kau nak anu telmu, <SILENCIO> la nak anu telmu menghukum, la nak anu tetep hukum, paham ke, tapi hukumnya kadang-kadang utubuk langgar, merkau nak bu imani nemen-nemen hukumnya ku anti elmu, la melani kadang onaiat fae nama tualu, fah samawa jiwo, misalnya wong perang solatih bebas madep ke, wong solat yang perjalanan yang pesawat solatih bebas madep, merkau kadang Allah yang nago elmu madep dia dak rabot waai. Faina matu halu, kata mawas jiwa. Jadi, gue pengirahan. Jadi, ilmu gue buat iman ya. Hukum, kutu madem gula. Nana di Indonesia hukum, kutu madem gula. Tapi Allah di beberapa contoh di mana kita ada harus madem ulon Jadi, gue sholat sunat fi salafarn, ambek sholat fi sidatil kau. Hukum loh titan ini pengeran pengirahan udah dionoh hukum, mana? Misalnya hukum ini, gue rasa tersigung biasa. hukum be ilmu Misalnya gue juga vlogera karuman. Dibocohin, kebodohan karbon dua sejoli podo-podo direputasi goblok. Wes. wajib di anak kon ngapalok Quran atau kon pinter matematika. Dia wajib, aku hukum. Tapi corak itu gak mungkin. <laughs> Uwah suram mungkin nabot, jenengian kebodohanu berlanjut. Misalnya, <laughs> wabot itu senaput. Mangkulang di guru sepo, niku mondok Bapak Edi saya uraapal Alfia. Gobloknya Raka. Eh, nah, ya na itu podok, daiku. Guru deh nak aku leco. Gobloknya Bapak nggobok tirum. Si muda cowok menter. Eh, aku ilmu beda ta ora? Betul. Ah, ya firpi. Jadi kita sebagai Kiai ini tetap mulang. Tapi secara Elmo yakin. Gak beda jauh deh sama bapaknya. Mesti ngobrol, oh, mesti ngon. Lah ya apa terus keyakinan ngono ga usah ngrubah hukum ya ra isa. Gus dadi bang kira-kira ya goblok koyo bapak e eh, ra usah ditenani. Ndak mirip bapak e eh, oh, yo ya ajur nang ngono. Lah ya dio yo ono hukum. Yo ilmu. Yes piye sae. Nah nih nabi, menggantikan kadang takoyaru lino tofikum fa indal irko nak koi unak rapi sing bebe wong ape, menko kadang watak elek wong niru tapi nabi kadang ngegantikan usra bapak bapaan sementing seminteng bocah ape, tapi masalah kulo gesering sering dibantah betiang, yang jang alah, ah gesang gesing sesuai sifat sini karap nabi bocah rakillem yang gelap, yang sing rasa sesuai di sifatnya no. nabi <tuh> <tuh> ya nanti paham yang kaya gus nonton itu, gus juga alim ini juga, bener kan gampang karena yang nyakang-nyakang riting dek, <tuh> Singal, akhirnya kriteriannya kan yang gelap kan <tuh -tuh> <tuh -tuh> <tuh -tuh> <tuh -tuh> ya malah ini orang yang sidik-sidik meni sunnah rasulnya ya repot, karena ini misalnya sunnah rasul yang kawin aku hafal hadis itu, kakul maratu diarbak Wong wedok dinikau pertimbangkan empat hal di jama'liha wanasabia, wong wedok senggeniha di diniha wanasabia, sefat-fat sifat di hati din wong wedok dinikau empat hal pertimbangkan agama baik rai ini? nabi wong ngendikan baca maliha ayu wahasabia nasabnya baik coba ayu turunan kiai pinter, terus yang lama keriting ele ana ewong biasa dia ini percaya sunnah rasul tapi nanti ini sing sesuai empat kriteria. Yo nganti mati jadi <laughs> sopo. <laughs> <laughs> akhirnya kan boleh lihat sederajat kan agar cahaya lah nggak bisa ngamar pengelak kan bisa yang ngurah pati nasab ya nggak yang ngurah nasab nah itu sudah gitu ketika punya anak ya nggak usah narjit nemen no temen anak saya sudah jadi gede Ya nanti kan terus goblok-goblok berikutnya kan <tuk tangan> nemblek kan. Ayo reblai go ilmu. Orang enggak bisa mungkiri gen. Mungkir apa? Gen. bahwa gen itu ada pengaruhnya itu ilmu. Tapi secara hukum wong kudu dedek anak. Ya sama terus urip sebut go tapi biasa, manan kawulo isin biasa. Faham ya gue, eleng eleng gue ya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. Secara ilmu wong iku ya mungkin jujur mungkin ora. Tapi ketika wong lanang mau jujurlah kok dipercaya tuh bahaya bagi kelangsungan Islam. Kok tiap uang wong gak seneng wedok terus ngelapor nong sengweto saling kok. Itu ajur -ajuran. Faham gue, ya, you disebut kul falillah, you lohodjatul, balikotadi sampan mikir pokok yang geronton riwayat ya gue tujuh dengan iman. Contoh ketiga ini Kalo niyati tak korob ilawah Kalo betul nggak ada kepentingan apa-apa Dan ini menghibur, yang ketiga ini baik bagi anda Dan ini hadis oke, saya ulang-ulang Ini hadis oke Kalau umati mu'afan illal mujahirin Kabe umatku di pangeran. pengheran Kecuali wong singetok no maksiyate Misalnya wong zino kok ninggalan Maling kok terang-terangan Itu kan gak maling jenenge. Garong ini ada wong Zino ada ning dalan, berlaku, berzino cerita orang ada orang yang Wong. ada umatku bisa disepuro kecuali sing ada maksiate yang misalnya begini maksiat ditutupi pengeran terus Rino kondo itu malah sing berlaku disepuro orang-orang ada yang tanya Gus ini hadis apa? kan aneh orang berdosa cerita dosa itu kan jujur dalam satu sisi statusnya kan jujur tapi kok malah radi sepuro Single journey ora cucur suci, di sepuro karena ini ada riwayat kita harus membela Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. cara bela begini Iroha tersinggung hen misalnya ya misalnya tau ngabung buang misalnya mau musofa wis tau pacaran misalnya sana contoh aku boi ratau bayang musofa ku pacaran sing klumso po misalnya <tish> tapi bayang noh na musofa tau pacaran gonjana tau itu misalnya weyo coba yang nozi binokas ramen Ruhen nih misalnya tahu naruhen tahu pacaran wajar gitu tahu gitu terus saya lagi Mustafa vs Kiai Ruhen vs Kiai saya lagi banyak no Engkau terus kita beneri Rasulullah Ruhen cerita tahu maksiat, tahu pacaran tahu gonjangan bohong Mustafa cerita kalau setiap Kiai cerita dua masa lalu maksiat pasti pikiran orang banyak ternyata maksiat itu biasa nggak um, Kiai saya tahu jangan-jangan nanti jadi gerakan maksiat yang masif. <tos> Lundak jitu. Ini ketok benere sodako Rasulullah kan. Anda cerita total maksiat itu jujur. Tapi Anda akan bikin gerakan maksiat menjadi hal yang biasa. Karena setiap orang kan maksiat biasa wong, Pak saja pernah maksiat. akhirnya ape dijujur pek ra kondo. Abi ra kondo. Mulane nah maksiat langsung istighfar mbek pengeran karena nak jujur malah repot. Mulane lucu nih hadis ono riwayat Mansatara Musliman fatarahu. Jadi misalnya aku roh ruhin, ngambung memetok sing gak ini Aku udah ora roh. Merko sekali aku roh cerita wong, pikirane wong wah saruheun wae. Wes kiai gede sineng pidato, wae ngambung wong opone aku. Wae nang ngono lar repot. terus gerakan peniru-kiruke wae repot to. ini saya ulang-ulangi. Kamu harus percaya orang alim karena orang alim ini yang apal riwayat dari Rasulullah. Kalau ada riwayat sahiha harus kita bela. Meskipun pertama kita janggal Iya pertama jagal dong, sok wong ora jujur dibenok. Tapi piye wae Rasulullah a la Rasulullah lebih tahu ketimbang ki kita. Fahmi ya Rasulullah lebih tahu ketimbang apa? Alhamdulillah dalam hadis ketiga itu tak pikir seneng kabeh atau ora kodho-kodho fahami dadi niku niku cocok toh ae wes. Wah nek cocok ana ora usah dipikirin napa? Cocok. Tapi memang ya kadang syariat itu Nabi dibantah wong ya bolak-balik. Ya Rasulullah kok kok seksi seksa papa tak sedeng bar. Faham belenge-lenge. Ya, Dadasa wae nek ditanani tunggal, ya. Pokoknya sarannya hadis itu sahih. Itu harus kita terima sanajanta wa fil qalbi min husyun. Meskipun kita agak gimana, lah agak gimana itu harus dilawan oleh hujah Faham oleh nopo hujah Mergo nabi wong pinter tenan, selain nabi ya jeneng wong pinter tenan. Kulo mboten ngerti nabi dibantah sahabat kalah. Sanajanta mbantai sahabat nganggo akal. Gek, ini kan kualitas akal sama wahyu itu beda Kalau akal itu kualitasnya itu kadang tidak jangka panjang Ya Kayak tadi Misalnya lelaki tadi benar cerita Bujone selingkuh Lelaki ini benar Saya ulang lagi Lelaki ini benar cerita bojone selingkuh Andai kan Anda terus bilang harus diterima Dia kan benar Paling akal hanya secerdas ini dia benar Ini benar tapi akal tidak bisa membayangkan bagaimana berjuta-juta lelaki yang memanfaatkan hukum ini, kemudian tiap benci istrinya menuduh. Paham ya? paham ya, Itu bedanya wahyu, wahyu punya kualitas yang lebih panjang. Makanya ditolak saja, wahyu ya, kesaksian satu orang ini. Karena kalau diterima, mungkin untuk orang ini benar dalam. Tapi orang ini saja kan? Bagaimana berjuta-juta orang yang berpotensi? memanfaatkan hukum ini ketika benci is istrinya. <tuh> Fahmi <misi, lo> maksud penting ngaji, bener Jabal min iman bener ulama <tuh> macaane gak tapi <tuh> Tapi setelah di macam tese saya kataku maksudnya apalai hadis so kaycil. Yukutu anut almu ku loh. Ya kok ku loh jay suke. Ru kan kutubuhku lah. Awal-awal zaman dinasih suke ya, ku loh ya. Tapi kan kemungkinan itu ya kecil. Kecil-kecil gitu. sekali. Kita gitu. malam-malem ganti ngono kan. menarik cari kanjak ku kurang ajar jadi. Kue roh kesibabin Nabi kok tu ganteng deh. Kena wali-wali roto-roto rotor ganti cari alas aja bergomalikah tuh males, lebih nih. Mungsuwargo kan ganteng-ganteng, jadi nak nabi ganteng kan merubah sidik. Apa punak elek jadi nabi kan mesti ibu suwargo merubah kaki. Argus. <laughs> Cangkemmu berarti cowelak ibu suwargo orang el, yo orang gampang. <laughs> Artinya nabi kan ahli suwargo, malah nih abi awas dipersiapin no orang ganteng, jadi nggubah ya kabat ya bu. Oke, jadi. tapi nak coba elek kan merubah oh aku mau di, di, dipikir diwajar <laughs> <laughs> suwon, aku buktikan berkali-kali saya akan sering baca hadis tak ulang-ulang jadi -ulang. ya, nabi selain wahyu ya cerdas dan kecerdasan nabi itu abadi ilayomil no. kalau setiap orang yang maksiat ku jujur dengan dalih jujur selama ini orang-orang abid ahli ibadah itu kejujuran ilmu kadang-kadang. Itu bahaya sekali karena kalau itu nanti dengar anaknya, cucunya. Setiap kali anaknya, cucunya nyuwun sewu mau zina atau apa, alah, ini. Oh, dia, oh. <gulau> <gulau> fair saja, paham, -paham? Padahal dalilnya baik cerita mau jujur, paham tapi apa arti jujur kalau nyulayani aturani Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam? kita wudhu wudhu percaya nabi karena nabi arafumin wa ala bumina. Bukan berarti kita ngajari kubodhuni orang sabbodhuni serasa cerita, tapi sebenarnya orang sasak suci. Oh, coba umat sihat, coba buang sewenang, buang di tidoang di tiding, wudhu di tio ngapé. Tapi biasa ya faladu zakur apa? Anfisa gue orang sasak suci. Tinggalnya gue tahu maksiat sihat jadi kiai kok gagal umat bubar aku ikut sopol lah, mau aku yuk gendong blokok ketutupan mana ya, ber, oh cuma langgamu, kuanda nih uang rabi bener lah, siapa bener ku sopo. Utama malah nak pasumati bubara alhamdulillah aja, saya gue ngalahi serat jadi kiai, pasti menikahkan apa itu. Faham ya, jadi kita udah bercerai, riwayat kulu umati muavan ilal muzahirin. Artinya hadis ini jangan benturkan. Mosok ngaku Zino ngaku Molly, mau kok malah Halek. Iya itu ke depan tidak baik kan. Misalnya anak Amso Ben jadi puber, putum jadi puber. Gara-gara bayar jujur cerita misalnya, aku tahu Zino, cowok tahu nyolong. Suatu saat gejolak ini hidup. Dah liyo, coba. Kira-kira dah anak putum. Bahku yo, tahu. Awas nak nyala no aku. Dia liyo tahu ya, liyo repot. Tadi kan. Bahaya bahaya sekali amalane nah, inna apa nabi tiap tu, sahabat tiap tu, fa inna astaqal hadis kita wa khairul hadi hadi Muhammad atau wa khairul huda huda Muhammad sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun kadang kita menggugat itu tadi kok tidak jujur yo ya, jujur aja menurut aturan nabi e eh, nek dosa ora usah dikandak-kandak nomor kau, kok jadi sare Tadi sore, ngulah kiai, suruhlah untuk laporan ngotot gue sering. Gue kulah kandhani. Agemawan jinak mau dengerin cerita aku lagi, kulah ya rapati guru semua ini. Kulah ini nanti di ceritain di tiang, tiang ini gue mantan supir. Tuh cerita, gue sekarang masih ada nombor nate, Malah orang sekedar masih gue setengah tak gue super, Biasanya tuh anggaran bensin rong satu Tapi pertama si cerita aku, si anak-anak Dulu kulau cerita aku pintura kau ya aku yonakita aku cerita malas abadi truplok kau pulau tika ada lagi orang ngantul kau ada lagi orang ngantul kau pulau kau rapar, parah bram bram. Yoku sekolah rapakah cerita kau pilih saya, tapi saya rasa sok suci, jadi anak-anak meranjuk cokwe, udog wong misai biasa, pia saya kia. Saya kalah abdah melawarat terus usai sopopo. Tapi saya wanti-wanti, Anda akan tidak diampuni kalau cerita itu. Pada anak-anak, terutama, nasi-nasi jenuh itu, kalau umati muafan, muafan itu di sebuah roh, ilal muda, umatku kapit di sebuah kecuali seng, ngitung no muda, seng, kata jaro, dan nah, saat ini seng pun kadung jadi hitung, ditilernya ini, utuh di, di oh, oh, oh, oh, bener. Tapi, Kok katal no, tapi kau ngadung ngadung, potong ngadung gitu. ngadung, malah nasi tinali pun nanti, si tinali gue ya lucu, wong alemu mesti nol lucu deh, nanti si tinali gue ono wong ngaku. Aku bergabung rondo, apa-apa walaupun aku walaupun walaupun si walaupun walaupun di walaupun ya ali aku walaupun walaupun walaupun tapi walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun suci. Jadi Ali ya walaupun ya ya tak walaupun walaupun walaupun di walaupun itu dicambuk kayak polisi Aceh walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun Aceh Barengan, bale <guluh> di cabok, bareng <roh> mikir, waduh <guluh> susah ini uangnya ya, ambil roll mu'minin, buatan nukulowau guyon, dicolok beh Ali, beh <guluh> Ali dicolok, se- -sa Ali disalahkan sama penasihat se- Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau lepas se- nah, aku mau pas se- se- se- se- se- Artinya saya tadi mau mencambuk dia berdasar se- se- se- se- se- se- se- se- se- se- lo ceri ceri so penasir, mau nggak pinternya? artinya ketika dia mau mencabut kan berdasar informasi dia kan. Tapi ketika dia mencabut penasihatnya seneng tetap dicabut, terus degregetan. Tapi cara Ali, jurai iso ngaku apa nyambuy berdasar omongan ide ini, ini. Saya kita colo berdasar omongan ide. Kamarnya satu-satu lah. L anak masih oh, tuh, orang orang terus lama awal. Berarti kasut kan? senang makan kurban kan? Lah <laughs> iya, ini ngene, nek fair, Misalnya ruhin ngaku, Gus kulorien mate, Gus ngambung rondo Berarti aku kan terbesit ngandel. Suatu saat ruhin muni, ora Gus disek bodoni. Lah kadang setan itu wis seneng, percaya wae sing kedua goroh. Lho kan lucu kan, ketika pertama ruhin ngomong, kowe ngandel kan mergo omongane ruhin. Harusnya saat dia mencabut kowe kudu ngandel kalau fair kan? Tapi setan kan ora, senengane konmiles itu lah si itu harus disinggung dengan apa, ngono faham ya? Lagu setan dengan nama udah faham ya. Jadi naruhkan jadi toh, aku sekalinya nanti ngabung tiang. Misalnya A ngandel, suatu saat terakhir, kalau aku, aku kiai, aku terus ngandel. Mereka akot tuh bikaoli, watarok tuh bikaoli, masih sudah wes ini. Akot tuh bikaoli, watarok tuh bikaoli. Ketika adek ini ngomong aku ngandel, saya ketika adek ini menolak, gak kulon ngomong ngandel paham ya tos niku eling-eling ya pokoke nek riwayat sahiha saking Rasulullah sallallahu alaihi salam, kue kutungan, mandel sanajan tawafil qalbi min ha saiun tadi mujahirin kan kesane tidak ju jadi, misalnya, gue tau mereka, gue tahu repri, gue berdua nih, makelaran. Suatu saat, gue jadi uang soleh, kira usaha jadi toning anak, coba coba aku yang aku rasa biasa. Coba jadi uang saya, gue apek, saya bapak, ya gue lupa, tapi ya rapi, tapi ya sawangane, kok sawangane, kok apek, aku wong aku gue di masa depan, gue rasa sok gak, saya seng netral, netral, Faham ya, Rasulullah beliau nanti ceritanya detail ini. Anakmu subhan tetap puber, anakmu tetap subhan puber. Suatu saat dia kesempatan sih, kesempatan maling macam-macam. Dan itu kalau dengar dari orang tuanya, dari bahanya, itu tetap jadi lesensi, jadi sim. <laughs> <laughs> Tingo alasan niru, faham ya? Apa menarik itu isong gertak? Ah, nak bapak ngamuk Aku yurah keretu deh bapak. Wah, malah repot menarik. <laughs> Mula ini mulai ngaci ngaji gue tutun do gue riwayat gue kudu do gue riwayat, mulai nopo ngapa lakan hati termasuk nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak kemalingan nggak nggak nggak Oh we ora ora rasane alim. jadi wong alim piye nek Aku iku ya iso muka syafa, tapi etikane wong alim man sateru musliman satoro. Wong aku mung roh wae, beber roh kok bawa bokon roh. polisi <laughs> seneng nyekel. Nek kita sebagai wong alim mah repot. Wong alim kadang seneng malinge ra kecekel, perkaraane iku ra nutupi eleke ele wong muslim. Jadi, Mbak mau polisi, kok hanya kelihatan teman satu musliman, liman Ayo roboh, dong, balik ke cekcok. polisi, langsung ada di kiai. Tapi kiai yo udah polisi. <laughs> Ayo repot, mana baju kota? Mau kue urara, rasanya ada di bawah ngalir. Mau akur mau aku roboh, ya, bawa <laughs> pura. kadang di tes tenan, beb. Pengennya nyuruh tenan kota Mana dicet dadi wong alim, apot dadi wong alim wae to. Fahmi ngono pangeran kersane. Fahmi gitu, dadi pokoke nek ana riwayat sahih so, ana iso nak. Ora iso ya ora apa-apa, tapi ini kan cerita-cerita ideal nggih. Ben kowe ora pikiran sekularisme utawa pikiran sing nantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula contoh paling gampang niku masalah wae. Kula nganti sakniki misalnya ndak wae. Mbosan so, ya ora roh pengen nganti saiki ra wae. Tapi ujo sampai kue janggal be logika, wahyo piawai Rasulullah niku poli lah cara menjelaskan gimana? Gus gampang cara menjelaskan. Misalnya Musofa di Pucuk Papat, paling banter wong papat tuh cemburu-cemburu rebutan ceburte Musofa. <S <S <et> <SILIAN> <SILIAN> <SILIAN> <SILIAN> <SILIAN> itu paling banter. Tapi konfliknya itu paling urusan cemburu. Tapi nak gawayo bujoso, onor rondo ayu rati rabi. Kalau pikir racem cemburu selingkuh nda ya selingkuh nda itu kan lebih fatal. artinya ini nggak loh. Tukarane bujoo apa tu urusan cemburu. Tapi nak bujoso, tarwane zina yo selingkuh tauray. Akhirnya kayak misalnya pikiran mutus ora selingkuh rondo itu tak rabi lah yo berarti kasus sama poligami kan lebih baik kan. Paling nda anda bisa memberi penjelasan. Sela-lelah ewong poligami paling Resikonya hanya resiko cemburu. <tuh> Tapi <tuh> nak orang poligami ini foto-foto bayangno bayang, potensi maksiat, potensi ini seling seling kok. Tapa orang anti zino, gus mau dulu dulu anda heboh ya, doain kan. Lah <tuh> nak cemburu masih bujumu papat sisi toh dijelok toh sisi toh apa cemb cemburu. <tuh> cemburu. Lain malah nih titenane waliu gampangnya uang sih gak janggal be surai kanji nabi meskipun dini rabinya ali melakukan saya pernah ditanya ini kasus nyata Gusti yang netral itu baik ndak misalnya nang tukaran gak melok-melok. Rasulullah gak tahu dadi netral iki. Mustafa tukaran mbek Ruhin. Nabi mesti bela salah sito. Nabi boten ada adat nambah ora melok-melok urusan ide ide ndak Karena kalau gak melok karena kalau gak melok-melok artinya ngeten. Nak gajah tukaran mbek kucing muni melok-melok artinya ikhlas kucing tidak gajah mesti menang nopo? Gajah. Nah, Ruhin tukaran mbek Mustafa. Nak pancen Ruhin seng salah. Terus kue munirame melok, melok, berarti membiarkan kesalahan bi kebenaran setara. Padahal tugasnya Nabi kufur kon, misalnya barang hak ambil, batil Makanya Nabi pasti ngambil sikap, belom sofa, mesti singkat. Makanya kulas setuju misalnya kata 40 sing 9, misalnya kutu jelas, A, A, B, B. Nggak harus menjelaskan. Jadi misalnya menolak ini, nggak apa-apa, Kudu jelas. Meskipun orang lain bisa beda, tapi kudu jelas misalnya kalau orang islam nolak A seperti di jakarta ya harus bilang nolak A ciri utama kebenaran itu yang hak-hak yang batil batil Lalu soal kita harusnya tetap menerima karena konstitusi ya? karena kita orang indonesia tapi ciri utama kebenaran harus bilang kalau ini A batil kalau ini B benar misalnya gak boleh netral. kamu Wodoha, tidak bisa nanti barang hak setara b barang batil Faham, okay? makanya ciri utama nabi itu alfarik alfarik itu memisahkan hak dan batil quran juga furqan, furqan itu benal haki kalau batil orang lah tapi natejo rame lo melo huipan <SILENCIO> buat derek-derek orang-orang um, buat betulnya derek-derek kok bijak naning jawa betul-betulnya derek-derek itu udah bisa lu meskipun kita sendiri sebagai orang jawa gak punya nyali varik misalnya tapi ojo kok sampai terus dukung netral itu gak baik karena kalau anda netral berarti membiarkan barang batil setara dengan barang hak La nah, ciri utama kesalahan termasuk iku wahum di robbihim ya'dilun. Orang yang mensetarakan hukumnya Allah antarané hak mek napa bading. Mangane Kyai Ahmad bin Hambal, nak ana wong kok akrab mek tukang bid'ah utawa tukang maksiat, fasyrat ndek dewe wong ado pengeran. Masa mek wong saleh akrab abe wong elek yo ya akrab. Engko akhir wong elek nganggap aja boleh padha mm. Tapi nak ana dinengi ana Ya pokoknya ono-ono perlakuan yang beda kan kita ono ini hada hak hada nobo batil. Nah terus solusinya jika kita secara hukum sosial tidak bisa sih sini nanti ulama-ulama solusinya adalah saat anda berdoa sing tenanan Assalamu <mesil> alaikum waalaikumussalam sehingga Allah menyaksikan kita sampai hati kita bahwa kita hanya berkawan sama mereka yang soleh. Assalamu Wahai badlang bad, saya, bad. ya tenang, Misalnya kita di Tonggo tukang zino, terus kau be ya beng Mustofa ya pia, sepeda motor Mustofa oleh di gokot bah, bareng disilahi Tonggo misi, tukang zino di goni-goni tempat masyad, sami sami sekali-cocamisamitonggo. Tapi masalah sisi toh nyileh di gow tempat lontes sisi toh di gokot bah, mau tapi sebenarnya sebentar ketemu Pangeran Dadi okein, goprekongati mono, <laughs> harus varik harus ada fur furko. Jadi kutu tekas, kan? Namusilahku yang maribu gomasi'an, kutu tekat. Fami. Ya? Jadi jenengan kalo minta meskipun kita ndak harus jadi ekstremis, tapi minimal ije dua sisa-sisa farik. Keciri utama kebenaran apa? Wajat al-lakum furqona. Jadi farikon lakum. Fami. Ya? Terus keempat, ini contoh yang Rasulullah pernah dibantah sahabat. Al-kotil wal maktul finar. Nabi kadang yo ya, Gantikan Al-Qatil Wal Maktul, Wang Mata ini, biasing di Patani, bodoh bodoh rokok, jadi misalnya rugen, Mbak Mustafa tukaran bareng bacaan Mustafa sing mati. Mustafa lagi finar, ya, setengah contoh ras asal momen, Mbak Teno, wo, selawasi. So, haza takok, Fama Balul Maktul, ya Rasulullah, kalau pembunuh masuk neraka sama sinrimah, kalau yang dibunuh kok masuk neraka alasannya apa? terjape Nabi innahu kana harison ala Yo terbunuh. Mentalnya juga pembunuh. ketika kita duel kan sama-sama mentalnya pembunuh kan? Cuma yang terbunuh nasibnya jelek dia mati ter kayak orang saling menembak. Mentalnya kan sama-sama pembunuh. Cuma yang satu nasibnya jelek terbunuh. Tapi mentalnya akan pembunuh makanya nabi Ndikan, al alkotel, wal maktol, finnar Karena yang sekarang maktol pun, yang terbunuh pun sebetulnya mentalnya pembunuh. Lihat itu rasulullah wasallam. Ternyata ketika ngendikan yang kontroversi sekalipun itu yang benar. Makanya dari pengalaman ini kita kudu yakin, nabi Dawuh kita kudu iman. Sebagai contoh mungkin akal kita belum nambah menjang menjangkau, menjangkau, menjangkau, menjangkau. menjangkau.